Khalid bin Walid pernah dengar masuk Islam belajar bimbingan Quran Nabi punya sahabat 12.000 38-nya Panglima kualitas satunya bisa menaklukkan Persia dan Romawi baca tentang sirah Khalid racun gak tembus itu Khalid saat masuk Persia siratu Persia sedang megang racun yang paling kuat kata Khalid apa itu ini racun yang paling dahsyat, paling kuat Di versi yang gak ada orang kemudian cuci kecuali mati Seperti ketawa Gak ada kematian kecuali dengan izin Allah SWT Mana racunnya? Sini Bismillahillahi Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun Apapun gak akan berpengaruh Minum sampai habis Apa komentar itu itu? Kata orang ini Kalau semua pasukan jendela-jendela musim seperti ini Maka sudah tidak akan ada yang menandingi di sini